Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang hijrah, tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, kita syukuri dan kita syukuri. Dan hijrah terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, hijrah dengan fisik, kata Ibnu Al-Qayyim. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, kata Ibnu Al-Qayyim. Ini inti dari hijrah. Hijrah dengan hati kita. Bukan hanya dengan fisik, dengan hati. Kenapa demikian? Banyak yang berhenti sampai hijrah secara fisik. Sampai pada titik hijrah dengan penampilan. Hijrah dengan janggut. Hijrah dengan cingkrang, misalnya hijrah dengan hijab, dan ini sangat kita apresiasi. Kita udah senang, sampai di tahap ini saja kita udah senang banget sama mereka. Hanya saja, lalu dia tidak lanjutkan ke anak tangga berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Seseorang nggak mungkin bisa istiqomah imannya, sampai hatinya dulu istiqomah." Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan. Kita hanya mengandalkan komunitas. Kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan Anda enggak bakal bisa istiqomah. Anda enggak akan bisa bertahan karena hijrah itu enggak mudah. Karena ketika kita mengklaim, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi mereka akan dibiarkan begitu saja, memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Dan perlu kita camkan, hijrah dengan penampilan, hijrah dengan fisik adalah tingkatan yang paling bawah dalam Islam. Itu bagus, itu positif, tapi masih ada yang lebih tinggi. Makanya kita tahu surat Al-Hujurat ayat 14 bagaimana ada sebagian orang-orang badui yang mengatakan kami beriman. Langsung dijawab oleh Allah. Eh kalian tuh belum beriman. Kalian baru menjalankan Islam yang zohir-zohir saja. Ya penampilan, yang sebelumnya logo sekarang aneh ente, baru sampai situ. Uh, yang dulu klimis sekarang berjanggut, baru sampai situ. Makanya kelanjutannya apa? Dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam hati? Belum. Ini baru tingkatan Islam, artinya amalan-amalan dhohir. Itu positif, tapi itu masih grade di bawah. Masih ada grade yang berikutnya. Jadi sangat lucu sekali, ada orang sombong dengan hijabnya. Mbak, itu anda baru grade paling bawah, apa yang mau disombongkan? Ada yang sombong dengan jenggotnya, dengan cinkrangnya sekali lagi nggak pantas itu bagus tapi anda baru di grade yang paling bawah anda belum naik Allah yang mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kalian dan Nabi bersabda dalam muslim takwa itu di sini di hati takwa itu di sini di hati takwa itu di, di, di sini di hati ini inti dari hijrah oh berarti yang penting hati dong pak Ustadz. Bro solat yuk, menghentikan hati gue baik. Daripada lo hadirin yang dirahmati oleh Allah. Keliru. Kalau kita katakan hati, maka kaitkan dengan hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, ketahuilah, di dalam sebuah jasad ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka balik ke seluruh jasad. Kepala baik, mata baik, telinga baik, lisan baik, tangan baik, kaki baik. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Mata lihat yang gak benar, lisan gibah, fitnah, caci maki, jempol buat hoax dan seterusnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau hati baik, semuanya baik. Tapi kalau kita hanya fokus kepada fisik, fokus hanya penampilan, stuck. Orang munafik juga fokus pada masalah fisik. Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim dalam risalah Tabukiyah, beliau mengatakan hijrah dengan hati adalah kepada saat kita meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Karena orang beriman, orang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Jadi orang yang hijrah itu udah gak ngedumel. Kok gila berat banget saya sholat subuh? Enggak, dia suka. Dia bukan kepaksa. Lo ngaji terus lo? Enggak, dia senang. Itu hijrah. Dia suka tuh. Makanya Ibn al mengatakan salah satu inti dari hijrah, Al-hubu wal-bukdu. Cinta dan benci. Artinya dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Jadi itu orang hijrah. Inti dari hijrah itu cinta dan benci.